Halo. Mantap bro oke. Okay. Nice. Jangan lupa pasetap mabr. Yo what's up Halo semuanya. Oke. Okay. Wait. Battle pass baru nih mah bro, kita lihat trailer dia mau. Waduh, waduh, waduh, waduh. Wih gila men, karakternya ngambute, maaf gitu ya. Wih, wow, ada truk juga. Menarik sekali ma bro battle pass nya ya. Dan sekarang oce mau mereview battle pass ma bro dari 1 sampai level 50 ma bro yang menarik menurut oce itu senjata barunya ma bro ya si Mad Dogs ya assault rifle terbaru ma bro kita langsung aja review pakai skin level 50 nya ma bro. Nah ini oce udah siapin nototnya nya bro kalian lihat deh. Ini karakter yang dari level 50 battle pass nya bro gemuk banget bro. Ini gendut sekali loh ya. Waduh men, <laughs> kita nggak gampang mati kak kalau pakai karakter segendut ini, ma Bukan body shaming atau gimana ya, tapi kan kita kalau menciodin pastinya cari yang langsing-langsing ya kan. Kalau perlu karakter cewek supaya kita tuh uh, tidak gampang terkena peluru dari musuh, ma Bro. Dan ini senjatanya, ma Bro ya, medox. wih mantap sekali, ma Bro. Senjata alien dan ini misalnya kalian nggak beli battle passnya, ma bro, sampai level 20 yang battle pass biasa, ma bro, kalian bisa mendapatkan ini sampai level 21 kalau nggak salah ya. skin biasanya seperti ini, ma bro, iron setnya bullet. <laughs> itu dia, ma bro. Oh, saranin sih kalian beli battle pass nya dan ini nih, ma bro, karakternya si spray paint. Terus ada dead juga, Ma Bro. Ini Ocha kasih lihat yang menurut Ocha menarik, Ma Bro, di battle pass nih ya. Nah, ini koskanya, kalian lihat deh, Koskanya ini seperti locus man, men ya. Keren gak sih, scope-nya, Ma Bro? yang ini biasanya kan, koska gak kayak gini ya. Koska tuh menurut Ocha mirip-mirip kayak di LQ. Nah, ini bentukan yang ini seperti Locust yang skin apa tuh ya, Ma Bro ya. Wah, itulah poinnya, Ma Bro. Tapi ada juga sih di yang begini Bro ya, emang skopnya nya Uh, sekarang sudah sudah agak pasaran tapi tetaplah bentuk skinnya ini masih jarang-jarang di senjata-senjata sniper terus ini selanjutnya mah bro ya Domino dengan Kyox R-nya, ini Kyox nya yang epic mah bro. menurut kalian worth it gak? Iron Fist sih ya, gitu-gitu aja mah bro, sama aja sih menurut ocha ya. cuma beda bentukan skinnya aja ya kan. Ya Ma Bro, sudah di dalam training mode Ma kita inspek dulu nih Ma Medox medoxnya. Wah, seperti ini Ma skin kinetiknya ya. Berkali gimana? Gokil nggak? Gokil nggak? Gokil lah Ma ya. Oke. Uh, mantap sekali Ma Bro ini. Sepertinya sakit nih medox nih ya. BMS-nya berapa sih? Kita cek Ma Bro. Oke. Tiga puluh tiga Ya, oke okay sih. Ya, empat hit bisa mati lah musuh, Ma Bro. Nah, tapi ini uca pakai barrel Eco Fire mode, Ma Bro. Ini nambahin fire, tapi kok senjatanya tuh sore suari... dulu, aku udah aku udah gitu ya. Kayak oden, kayak senjata oden, Ma Bro. Nah, misalnya kita pakai barrel lain atau barrel selain eco mode ya, atau enggak pakai barrel, Ma Bro. Ini enggak usah nggak pakai barrel, ini kalian dengar suaranya, nah, nah. ini enggak pakai barrel, Ma Bro di atasnya seperti ini mah bro yang gak dok dok dok jadi bisa nah itu aja suka sekali mah bro ya. mantap ya Betulnya gimana mah bro nah, tadi kan medox yang epic nah sekarang yang biasa nih misalnya kalian gak beli battle pass seperti ini mah bro ya iron setnya sangat biasa aja ini oce masih pake uh, barrel eco fire mah bro mungkin setelah ini Oke bakal kasih tahu base gun speednya dari senjata medax cinema bro ya kita lanjut lagi koska lama uh, koska Itu juga nih koskanya bro yang gimana koska ini ini scope oke okay. masih oke okay lah maaf, bro Menurut kalian gimana ya yep. Lihatlah poskanya Poskanya itu salah satu senjata yang meta menurut Oce ya Ya masih bisa bersaing lah sama Locus sama DLQ Karena ya changeable satu itu masih oke okay. Nah ini lihat loh bro KXR ya Mabro Menurut kalian gimana KXR ya KXR nya keren sih menurut Oce ya Walaupun r r ya sama-sama aja Gini-gini aja R-Oce nya bro, Ntar Oke, okay. the best sih ma bro ya. Dah, Uca mau langsung aja ma bro nggak sabar banget nih Uca untuk nge-review Netdogs Docs keren ma bro karena ini yang kita tunggu-tunggu ma bro ya. Oke, okay, let's go. Ya yeah, ma bro, Uca udah di dalam game ma bro. Oke, okay, langsung saja ma kita ratakan ya di mode hardpoint point ma nih. Wih, kok sekali ini pak. Pak gendut ya kita pakai karakter gendut ma kita coba nih. Apakah What it <laughs> karakter ini? Pas persoal karakter maksudnya itu termasuk yang sangat mempengaruhi ya. Wow, langsung dapat dua tapi langsung di counter ya. Yang malam lah, ini di rank legend bro. Let's go. dapat 1 dapat 2, 2. ya yeah, oke okay sih menurut ya. mm. Dapat lagi Dapat lagi mah bro mantap jiwa Yang enggak pindah best bro kita injek kali ya Oh, serem banget. Tuh. Udah rata ya. Ujap. Nice, aku suka sekali ma Bro. Manisnya kak. Nice. Oke dong ya. good job sekali sebenernya so, gak perlu reload reload lagi emang bro soalnya ini senjata tuh pelurinya 60 cuman suka aja gitu reload reload ya, nice sir. good job panas panas panas panas panas Aku Ampun, ma Bro. Ma pinocci deh. Halo. Halo. Mantap, ma Bro. Cuh, gila sakit banget, Bro. Kalau kita bisa nahan koli ini sakit banget mah bro asli. Kalau misalnya kita pakai Eko ya, Eko Barrel. Nice. Nice uh, mah bro. Uy, enak ini. Kalian tertarik untuk pakai senjata ini nggak mah bro? Jangan lompat, salah ready yeah! <laughs> <lala> banget, bro, harusnya <laughs> jatuh aja, bro. Bro, aja, tungguin aja, Bro, bro Enemiy air Nice bro? Entar jiwa nggak kayak gini? Nice. Uh. Oke. Okay. Wah the best, bro. We'll kita gas lagi mana musuhnya cuma kalau jauh banget itu susah sih susah banget jadi ini cocok banget di map map kecil Wow, sorry, Mambro. Dia pakai shield rupanya, cuma bokongin lah. Nice, Mambro. Oke, okay. nice. Jangan lupa setup, Mambro. Nice, Mambro. Oh, dibokong ya uca. Oh, oh my god. Nice ya bagus saja. Ih, enak loh, ini seris seris enak. Mantep ya. Wih bapak bapak ini menang. Uca buktin kalau pakai karakter gendut bisa memenangkan ya mantap mak bro. ya jadi gadget smelter attachmentnya bro tapi ini belum jadi best gadget dari uca mak bro mungkin di video-video selanjutnya nanti akan uca buat mak bro khusus metalworking oke okay? diantara uca pakai eco fire mode mak bro ya agile stock dan yang ketutupan sama face cam ini uca pakai masis laser terus sturdy grip dan yang terakhir extend magazine ah mak bro ya tapi pelurunya ini nih. Menurut lo, kalau kalian pakai yang Eco Fair mode nih, ma Bro. Ya, nggak eh, perlu banyak-banyak sih. Oke, cukup deh pakai fast reload aja, Ma Bro. Ya, biar reload tuh cepet, tapi reloadnya juga menurut lo nggak lama ya. Banget, nggak lama sih. Ya kayak gitu aja untuk video kali ini mabro makasih banget udah menonton mabro ya untuk kalian yang pengen beli akun choden langsung aja follow instagram kita ke tujumpulin mabro disana gak hanya ada akun COD, tapi ada akun game lainnya mabro ya maksudnya mantep banget terjangkau dari yang murah sampai yang kesultan banget itu ada di sana, mabro oke makasih banget udah menonton mabro kayak gitu aja untuk video kali ini ya liap. see you mabro dadah semuanya Yaudah dadah semuanya see you next